Buah tomat memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia Di antaranya Menjaga kesehatan jantung Buah tomat mengandung likopen yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular dan membantu meningkatkan kesehatan jantung Mencegah kanker Likopen yang terkandung dalam tomat juga dapat membantu mencegah hanker terutama hanker prostat, payudara, paru-paru, dan usus besar Menjaga kesehatan kulit Tomat mengandung vitamin C, A, dan likopen yang baik untuk kesehatan kulit Kandungan tersebut dapat membantu mengurangi kerusakan sel akibat radikal bebas dan sinar ultraviolet Menjaga kesehatan mata Tomat mengandung vitamin A dan lutein yang dapat membantu menjaga kesehatan mata dan mencegah degenerasi makula Meningkatkan sistem kekebalan tubuh Tomat mengandung vitamin C dan antioksidan yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh Menjaga kesehatan tulang Buah tomat mengandung vitamin K yang penting untuk kesehatan tulang dan membantu mencegah osteoporosis. Membantu menurunkan berat badan Buah tomat rendah kalori dan tinggi serat sehingga dapat membantu menurunkan berat badan kita. Meningkatkan kesehatan pencernaan Tomat mengandung serat yang baik untuk kesehatan pencernaan dan membantu mencegah sembelit. Menjaga kesehatan ginjal Tomat mengandung potasium yang penting untuk kesehatan ginjal. Itulah beberapa manfaat buah tomat bagi kesehatan manusia. Namun, Perlu diingat bahwa tomat tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang alergi terhadapnya atau yang memiliki masalah pencernaan tertentu.